Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, salam sejahtera buat kita semua pada kesempatan kali ini uh, saya akan uh, mencoba mereview juga men unboxing sebuah telezom untuk hp ya mudah-mudahan sesuai dengan uh, deskripsi yang ada di uh, toko online eh uh, telezo ini harganya sangat murah dan mudah-mudahan uh, kualitasnya cukup uh, membantu ya untuk kegiatan kita baik kegiatan uh, outdoor maupun kegiatan-kegiatan lainnya untuk itu saksikan terus teman-teman ya bagaimana uh, telezo ini uh, fungsinya jangan lupa subscribe like share serta komen ya juga tekan tombol loncengnya agar supaya teman-teman oh, tidak ketinggalan seputar oh, kegiatan channel ini kegiatan-kegiatan kami dan nanti akan langsung saya uji coba ya bagaimana kualitasnya oke okay, seperti itu